As always seperti biasa kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang super duper creepy So ada seorang cowok bernama Jacob yang neneknya itu baru aja meninggal Nah karena itu rumah neneknya otomatis langsung jadi warisan ke doi dan doi yang nempatin sekarang Si Jacob ini udah gak asing sama rumah neneknya itu karena emang dari doi kecil udah cukup sering main ke rumah itu dan gak cuman rumah, Jacob juga dapat warisan seluruh isi yang ada di dalam rumah itu. Ada sebuah boneka dengan ukuran yang sangat besar, milik almarhum neneknya si Jacob ini yang sekarang jadi milik doi juga. Dulu pas masih kecil, Jacob tuh ngerasa kalau doi itu sering ketakutan pas ngeliat boneka ini, karena bentukannya yang serem banget. Tapi sekarang udah gak takut lagi. Bahkan sekarang Jacob itu juga cukup sering ngebawa boneka Joker itu buat tidur bareng. Sampai suatu malam, tiba-tiba Jacob itu kebangun karena mendengar ada suara-suara yang bersumber dari lemari pakaian yang ada di dalam kamarnya. Perhatikan baik-baik. Tiba-tiba pas mau nutup pintu, kepala boneka itu noleh ke arah Jacob. Padahal lu bisa lihat ya, kepala boneka yang tadi di awal video itu noleh ke arah depan, ke arah kasur. Seolah boneka ini tuh kayak ngawasin pergerakannya si Jacob ini ya. Tapi si Jacob ini sama sekali nggak sadar sama keanehan yang ada di depan matanya tadi. Do itu sama sekali nggak notice kalau kepala bonekanya itu posisinya berubah sampai doi lihat lagi rekaman video yang ini. Dan doi kabur keluar dari kamar itu karena kaget sama suara pintu yang ada di samping ranjang, bukan karena kepala boneka ini yang noleh ke arah doi. Jacob juga cerita kalau sama sekali nggak ada orang lain di rumah itu selain doi, karena doi benar-benar tinggal sendirian. Dan setelah kejadian yang tadi, doi langsung pindahin boneka itu keluar kamar dan sama sekali nggak pernah ajak boneka itu buat tidur bareng lagi. Profitasi. So, ada seorang ibu-ibu bernama Katie. Doi cerita kalau doi dan keluarganya sering banget ngalamin kejadian aneh di dalam rumahnya. Nah, saking seringnya kejadian aneh, Katie dan suaminya itu naruh beberapa kamera home security di dalam rumahnya. Nah, sampai suatu sore, pas suami Katie mau turun ke basement buat motong sebuah papan kayu, tiba-tiba Doi itu notice ada sebuah kejadian yang aneh banget di depan matanya. Perhatikan baik-baik. Tiba-tiba, kursi yang didudukin dua boneka itu kayak bisa kedorong ke belakang. Dan kalau lu perhatiin baik-baik, kursi itu cuman bertumpu di salah satu kakinya aja. Meskipun kursi yang tadi itu dipegangin pakai tangan aja, itu cukup sulit loh buat bisa menjaga keseimbangan kursi itu supaya nggak gerak sama sekali kayak di video yang tadi. Kursinya tuh bener-bener tenang dan sama sekali nggak goyang-goyang. Si suami Katie ini sampai shock dan doi sama sekali nggak percaya sama apa yang dilihat di depan matanya. Makanya dia itu sampai ayun-ayunkan papan kayunya di atas kursi itu Buat nunjukin kalau di situ sama sekali gak ada senar Benang, kawat, atau apapun sejenisnya yang bisa ngebantu kursi itu Buat bisa berdiri kayak di video yang tadi Dan sampai sekarang Katie dan keluarganya ini masih belum dapat jawaban yang pasti Tentang apa yang terjadi di videonya barusan Halo So ada seorang cowok yang baru aja pindah ke sebuah apartemen dan Doi baru tinggal di situ selama beberapa hari aja. Tapi Doi itu udah mulai ngalamin beberapa kejadian aneh. Perhatiin baik-baik. mulai dari lampu yang berkedip sampai sebuah pintu yang bisa nutup sendiri padahal pasti buka di dalam ruangan itu sama sekali nggak ada orang nggak cuma sampai di situ tapi masih banyak kejadian aneh yang dialamin sama cowok ini What the F is going on. are going crazy now. Awalnya kayak ada sebuah pintu yang digedor-gedor, dan handle-nya juga ikutan gerak. Tapi sekali lagi, pas dibuka, di dalam situ sama sekali nggak ada orang. Sampai pintu geser itu juga bisa ngebuka dan nutup berkali-kali. Tapi anehnya, boneka yang digantung di belakang pintu itu juga bisa gerak sendiri dan update terakhir yang dikasih sama cowok ini akhirnya meskipun Doi udah bayar kontrakan itu cukup lama Doi lebih milih buat cabut dari situ dan pindah ke kontrakan yang baru karena Doi ngerasa ada yang aneh sama kontrakannya itu Anak. so ada seorang bernama Diego yang nge-share sebuah video yang menurut gue creepy banget nah suatu hari Doi itu nginep di sebuah hotel dimana lokasi hotel itu Persis ada di seberang sebuah toko pakaian anak-anak. Nah, entah kenapa sih Diego ini iseng aja gitu buat ngevideoin toko pakaian itu dari jendela kamarnya, dan doi juga ngezoom kameranya ke arah salah satu patung mankin yang didisplay di depan toko itu. Tapi gak lama kemudian ada sebuah kejadian yang bikin doi shock banget. <tuk> Apa berparpayo? Aku ya. diluhurkan ke parpayo. Kelihatan nggak? Tiba-tiba patung anak itu bisa berkedip ke arah Diego, seolah patung itu kayak notice kalau ada yang ngevideoin dari seberang jalan. Otomatis si Diego ini kaget banget ya, karena dia itu sama sekali nggak expect kalau manekin itu bisa kedip. Padahal kayaknya itu manekin biasa dan seharusnya sama sekali nggak mungkin bisa kedip kayak di video yang tadi. Gua sendiri juga nggak tahu ya, apakah manekin yang tadi itu emang bisa kedip atau video yang tadi itu cuma video editan. Tapi asli sih ya, kalau yang tadi itu cuma video editan doang. Coba deh lu perhatiin pergerakan kameranya. Kameranya itu super shaky man. So pastinya agak gampang ya buat ngedit dan ngebikin mata dari boneka manekin itu bisa kedip kayak di video yang tadi. Dan editornya pastinya bukan editor kacangan. So real or fake? Gimana nih, menurut lo? So ada seorang suami istri dari Inggris Yang suatu hari mereka tuh pergi ke sebuah antik store Nah disitu mereka tuh ngelihat sebuah boneka yang tampilannya tuh creepy banget Tapi boneka itu punya sejarah yang cukup menarik Dimana boneka itu dulunya milik seorang dengan gelar Princess of Wales Yang sekarang udah meninggal Dan boneka itu pernah dibuang sebelum akhirnya dipungut sama orang Nah si suami ini tertarik buat ngebeli boneka itu setelah ngedengar sejarahnya tapi setelah mereka bawa pulang boneka itu ke dalam rumahnya, banyak kejadian aneh yang terjadi di rumah mereka. Perhatiin baik-baik. dogs were the only ones in the house. What did he see? Gak cuman itu ya, ada sebuah kejadian lagi yang menurut gua aneh banget. Sekarang gua pengen lo semua buat perhatiin video yang ini. Bye-bye. Sejak suaminya ngebeli boneka yang tampilannya creepy itu, boneka mainan anaknya itu jadi aneh banget. Boneka mainan anaknya bisa gerak sendiri tanpa baterai. Dan gak cuma itu, Doi juga ngasih lihat kalau kabel boneka itu juga udah dipotong. Setelah video yang tadi itu diupload ke internet dan viral, banyak viewersnya yang menduga kalau mungkin aja baterainya itu ada di kaki. Iya kan? Tapi Doi juga ngasih lihat kalau di bawah kaki boneka itu sama sekali gak ada tempat buat naruh baterai. So, pertanyaan gue nih ya.